cek cek cek balik lagi bersama Predator Spinner. ini kita akan review game Sweet Bonanza. seluruh hari ini kita bawa modal 160.000 kita akan mencoba berburu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Kita juga akan mencari bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor Sweet Bonanza hari ini. Seperti biasa kita gas di 4.800, biasa di 20.000 dulu ya, seluruh Nah yang pertama kita main di mana? Kita main di Retro Slot Bossku. Situs slot gacor tersoleh ke dunia heret. Di sini WD berapa pun pasti jadi perlu mas bosku dan cuma di sini satu satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya. Seluruh apa itu eventnya? Event bonus new member 500%. Tuh. Jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 dan untuk caranya juga sangat sangat sangat mudah. Kalian tinggal daftar dengan link yang ada di pin komen dan setelah daftar kalian depokan dulu 100.000. Setelah saldo depo masuk kalian tinggal klaim aja ke live chat untuk klaim bonus new member 500 persennya sangat-sangat mudah hancurlah caranya dan untuk cara klaimnya juga nggak ribet kalian tinggal live chat aja sebelum enggak kayak bel, bel lain yang harus share ini share itu kalau di sini tuh nggak suruh so. di sini sangat-sangat mudah kalian tinggal live chat aja untuk klaim bonus eventnya sudah yuk langsung kasihkan aja untuk link, gacornya saya sematkan di pin komen. Di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup tele di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Bonanza hari ini. Bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor hari ini. Rt slot gacor hari ini, rt slot hari ini, slot gacor Bonanza hari ini. karena cuma di sana kita selalu berbagi. Info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor suatu hari ini maka dari itu yuk dibantu bantu ramekan grup tele biar saya lebih sama lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor suatu hari ini ya bosku back to the game ya surya kita juga coba geser di manual dulu aja kita coba-coba manual dulu yuk juling anjing nanggung kita langsung gaskan tuh buoy ya jadi 120.000 ya seluruh ya. Kita tes ombak bui dulu lah ya. nggak kayak biasanya kita berburu guys, enggak? Hari ini kita pengen buoy dulu, tes ombaknya dulu kalau bagus. Baru kita mau debar bar aktif ya seluruh ya. Lug lagi dong. Oh, mantas mantap sih harusnya airnya bagus sih, sayang perkaliannya. Belum perkaliannya masih kecil-kecil tuh. Nangung-nangung nangung-nangung nanggung, nanggung sekali, cup. Mana dia ya? Waduh. Nah, kalau tas di 1200 bagus kita mainnya di bed 1200 tapi kalau jelek setelah langsung buat ke naik bed aja nama-nama hmm. naik dong betain dong empat kali lagi tuh mana sih aduh nah, atas itu kalau nah, anjing. Belum bakalnya kecil-kecil banget hmm menggadai hmm. juru. Mangga situ cukup nanti 40.000 ya. Tegas di 4.800 ya mode barbar -bar aktif kita langsung gas di 20 aja ya. Aduh, aduh, aduh, sewa kamar, sewa Dan buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu. Kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini yang apa slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor sweet bonanza hari ini error karena cuma di kondisi kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini maka dari itu bantu share nah, kan hmm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 tadi kita buy di bed 1200 ababok ah, abok abok sekali cuy makanya kita nekat ini gas di bet 1800 lah ya. Semoga hoki kita dapat free spin scatter daging Kalau meledak mantep oh, wow, untuk konten bosku. Yuk. Lagi dong. No. Aduh semangka pertah sih enak nih anjing kalau no, dipecahin cuy. Makanya di sini ya jeli biru. Jeli biru dua lagi tuh. Anjing, yuk apel dua lagi. Hmm, jeli biru nih kasih nanggung-nanggung terus tuh dari tadi juga petapa balon bertarih terkecil-kecil Oh uh, ini cuma geta geser anjing bui di dekuk kita di 80.000 ya seluruh ya semua coba coba panting 4000 dulu mana nih coba pancing-pancing gui-gui yang sekitar-sekitar turun gitu loh anjing banget perkaliannya mantap wudhu yuk pecah lagi dong aduh lumayan ayah 11.000 kali 30 lumayan 300an tuh saldo aku naik nice, sembah-sembah soalnya sembah, sembah, mantap ya seluruh padahal kita punya di 80.000 tapi pecahannya emang lagi mantap sih ngai dong ping itu kasih enak enggak hmm, mau deh di 800, belum perkaliannya asik juga. Tadi di 1200 bapuk banget 2323 doang. Lagi dong, mau pisang boleh kali, pisang anjing, pisang salah satu. Kalau pisang tuh pecah tuh, apa manggis pecah atau pecah itu anjing? Main lu udah 400-an, yuk lagi dong. enggak nama-nama-nama-nama lagi dong, kasih dong udah aduh, yuk mana lagi? hmm lumayan lah ya, jadi biru masih pecah, yuk. Aduh apel atau pisang anjing mau lumayanlah ya 2700 kali Wow super-super bikin kanek ya mati dulu nih cuk, mulai 80.000 malah gacor cuk belum dipet 4800 malah gacor anjing di 1200 bapuk bener ini <guluh> lagi dong perkaliannya lumayan lah ya kali dua masih bisa melas nih lumayan sih 400an tuh belinya 80.000 dikasihnya 400.000 Coba pas tadi di 1200 kan mantep gitu loh <tuh> kita naik beti 4800 lagi ya seluruh ya kita coba putar-putar dulu 20 kali ya ya kita coba cari-cari-cari momen sekalian naikin saldo dulu lah ya seluruh syukur satu mimpi 70 sekian 500 baru kita buy di 4800 you know? kasih dong mantap nih, loh loh masih jadi jeli biru boleh, loh, makasih dong, manggung semua tuh, mana sih, mana ti, mana ti, malah turun tuh, malah turun tuh, kasih dong kasih dong lagi pecah mantap yuk ya. lagi 28.000 doang dulu lumayan sih pecahnya lagi Kita coba cocel cocel -co -co dulu yuk ya pecah dong pecah dong pecah dong pecah dong kasih respin dong kasih respin dong gili biru masih pecah mantap lagi dong Udah mau bahas di kedua macam, tapi di 20400 lah ya. Sorry, ya dari lama kita coba-coba, turun langsung 6 boleh, kali 6000 keter, akhirnya bisa sih ngasih cok. Tapi ini dong, kasih-kasih, kasih, cek, cek, cek, cek, mana cok sih, kasih, cek, cek, mana kasih, cek, cek, mana cok, itu semangka boleh. Laya kali dua belas, empat main 13.000 belas dia awal uh, jadi biru mantap ya, manggis masih jadi pisang masih jadi yuk, apel boleh kali, mungkin apelnya gantung cukup satu bulan kali 34 lumayan lah ya dua ratusan ribu modal boy sudah balik kita tinggal cari profitnya Ya. kasih dong profitnya Cuk. mana, yuk, apel boleh kali tuh lumayan lah ya ya lu uh, tampilnya udah bagus petanya nanggung tuh, eh ya, ya. biru, muru uh, uh, jeli biru nih jeli biru nih mantap, perkaliannya dong, oh lumayan lah ya, berikan so, ya, 6000 kali 24 lumayan 154.000 ribu, lumayan lah ya, lagi yuk. kasih lagi dong, itu nanggung tuh kali 12, ini lah nih kurang satu lagi yuk dia lagi dong tuh dong apa lu lumayan lah ya delapan kali dua puluh dua lumayan seratus delapan puluh dua lumayan lumayan nih lagi dong lars nih lars nih petanya mantap mantap mantap lumayan lah ya kita langsung kasih wajikan saja karena kesempatan wajik sudah sudah terbuka luas kita langsung manfaatkan kesempatan WD sebaik baiknya slur ya saya semua semanu